Sobat GP Dunia, bagaimana hari ini lonceng dari Yamaha MotoGP 2023? Jika kita melihat dari tampang dari livery atau striping dari Yamaha 2023, sepertinya sangat sporty dan sangat menarik. Hal ini karena perbedaan warna atau strip-strip yang lain daripada dari tahun 2022. Tapi yang lebih menarik adalah di bagian depan moncong dari Yamaha M1 2023 ini, yaitu mirip sekali dengan Aprilia ataupun Ducati, tapi lebih spesifiknya sih seperti Aprilia tapi yang lebih sangat ditunggu-tunggu yaitu apakah mesin yang digondol oleh Yamaha M1 2023 ini adalah mesin yang terbaru Ya, dia memakai mesin 2003, mesin terbaru, tapi bukan hanya sekedar mesin inline 4 yang seperti sebelum-sebelumnya. Kali ini Yamaha menggondol mesin inline 4, yaitu super inline 4. Bukan inline biasa. Konon rumornya, super inline ini adalah... Super dari seperti yang bisa menyaingin Motor Ducati atau Aprilia Semoga 2023 ini Yamaha Bisa menjadi juara dunia dan kompetitif Di musim ini Selamat buat Yamaha MotoGP 2023